Oke, Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak atau mungkin hanya sebagai video iseng doang, bagaimana cara menginstal atau bagaimana cara pasang uh, Bloodborne 60 FPS di PS4 ya. Jadi mungkin kalau kalian udah tahu juga mungkin ya ada patch 60 FPS gitu di Bloodborne dan mungkin kalian juga fans dan ya memang pengen uh, pakai 60 FPS biar lebih enak aja sih dilihatnya gitu. Dan uh, di sini adalah bahan-bahan yang harus uh, kalian punya gitu. Di sini ada Patch Builder di sini ada anef self dari sini ada juga patch 60fpsnya gitu dari sini juga ada untuk uh, package dari gamenya dan ada package untuk update-nya untuk update-nya adalah uh, versi 1.09 dan itu memang harus 1.09 gitu dan tadi sih saya pengen ngasih linknya gitu di deskripsi di bawah cuman nanti takutnya channel saya bubar gitu. Jadi saya akan kasih linknya ini ke channel saya yang lain gitu. Jadi kalau misalnya channel saya bubar, channel satunya bukan channel yang ini gitu. Nah, di sini kalian cukup tinggal uh, buka aja gitu ya untuk uh, patchnya gitu. Patch yang uh, 1.09 di sini. Nah, uh, sini tinggal kalian masukin ke uh, folder mana aja gitu. Ya Dimanapun bebas, gitu di sini kalian cukup tinggal uh, buka juga untuk patch builder. Di sini, untuk patch buildernya, kalian juga bisa dapat di deskripsi uh, patch builder. sini kita akan ekstrak sini. Nah, kalau muncul error kayak gini, kalian bisa coba matiin dulu untuk antivirusnya. Di sini kita ke setting dulu uh, untuk antivirus yang saya pakai adalah uh, Windows Defender ya, uh, yang default gitu. Ini kita matiin dulu. Uh, gampang banget sih untuk matiinnya kan cukup tinggal ke ini yang protection settings terus real time protectionnya kalian matiin. Nah kalau ini jangan khawatir aja karena ini ya yang namanya software kayak gini pasti bakal ke kedetek virus. Kalau misalnya kalian masih nggak percaya, udah kalian uh, patch gitu ya 60 fps Kalian bisa nyalain lagi untuk antivirusnya gitu gitu. Kita akan kayak again gitu kan dan bisa ke copy gitu. Ini patchnya udah uh, anf selfnya juga. Di sini kita akan ekstrak aja langsung lah kayak gini ya. Jadi anef self patch builder. ya Uh, di sini ada patchnya juga dan di sini kita langsung buka untuk patch buildernya uh, di sini kita akan masukin dulu untuk patch yang uh, versi 1.9 nya ya di sini kita akan pilih sebenarnya kalian bisa tinggal drag and drop aja gitu ya kayak gini aja gitu nanti bakal kayak gini dan sini kita akan ekstrak ya untuk package nya gitu di sini kita akan pilih semua aja dengan klik yang select all dan untuk foldernya bebas. Saya di sini uh, pilih aja di sini gitu ya. Karena ya memang udah otomatis juga gitu di folder yang udah saya uh, bikin gitu. Di kalau kalian misalnya eh bahan gitu nanti bakal otomatis di sini. Jadi kalian nggak harus uh, milih lagi gitu. Tinggal kalian tungguin aja sampai 100%. dan di sini untuk patchnya nanti akan ada tulisan image uh, image 0 dan Uh, di sini ada SC0 nya SC0 kalian nggak harus uh, peduliin tinggal kalian buka aja untuk yang image nya ini nah di sini udah satu uh, persen juga di sini kita bisa tutup tapi untuk patch build-nya jangan udah tutup karena nanti kita akan nge-build lagi gitu nah di sini kalian tinggal uh, buka gitu ya untuk uh, patch 60 fps-nya yang kalian dapat dari internet atau mungkin dari lens McDonald atau uh, Man Fight Dragon ya nama lainnya. Nah sini untuk versinya ada 1080 dan 720. Saya saranin aja 720 karena kalau untuk 60 fps adalah 720 memang sih untuk gambarnya agak sedikit kotak-kotak ya kelihatan gitu. Tapi kalau misalnya untuk 1080 saya saranin sih mungkin untuk di PS5 ya nanti kalau udah kena jailbreak gitu. Sini kita akan copy aja untuk yang 720-nya ini nah uh, di sini udah 720 kayak gini gitu ya saya di sini tutup dulu lah untuk ininya uh, udah 720 gini kalian bisa langsung buka gitu untuk 720 nya tapi kalian harus dekrip dulu untuk ibutnya e gitu Nah di disinilah kita memakai untuk yang namanya anef self gitu jadi di sini kita akan uh, klik untuk ibut e pinnya sini kita akan drop ke anef selfnya itu kan dan nanti di sini uh, sedang writing untuk uh, seg one segment mungkin maksudnya ya Nah, di sini uh, sedang menulis dan nanti di sini sampai uh, beres ya untuk ininya untuk uh, tulisannya sampai done gitu nah di sini ada tulisan done press ini kita continue jadi di sini kita akan pencet apa aja klik mungkin bisa atau enter <laughs> oke okay enter gitu kan dari sini nanti akan ada tulisan yang input e .bin yang decrypt gitu ya. Nah di sini kita bisa hapus aja langsung untuk ibu e bin yang uh, encryptnya atau yang aslinya. Dan di sini kita akan nge rename untuk yang decrypt-nya kita hapus gitu ya tulisan decryptednya. Nah, di sini kita akan yes aja kalau ada warning kayak gini. Dan di sini kita akan tinggal klik aja untuk yang 720p nya. Nah nanti setelah kalian klik akan ada tulisannya the patches were applied. Enjoy your video game. So Yes, close it up, right? Nah, nah, setelah ditutup langsung aja hapus aja untuk yang 720p.ixi-nya. Nah, setelah kalian patch gitu ya untuk ibu e bin -nya, kalian di sini tinggal masukin aja folder image 0-nya gitu. Untuk lokasinya tinggal kalian drag and drop aja kayak gini dan untuk yang package setting di sini kita masukin untuk package bloodborne-nya gitu. Yang biasanya ukurannya 30 GB plus gitu atau ya package dari game aslinya gitu ya asyikin uh, kita langsung aja drag-drag and drop yang 30gb ini paket setting kita akan drop dan kalau kalian mau ganti update versinya silahkan izin aja 1.9 terus kalian klik aja untuk yang edit patch notes gitu di sini misalnya kalian tambahin uh, untuk uh, 60fps mungkin uh, sini kita akan ini aja untuk dotnya saya nggak punya ya kan di sini kita akan tambahin untuk yang uh, 60fps gitu 60 fps 720p mungkin 720p gitu atau ya 60 fps aja lah Setelah itu tinggal kalian close aja kalau kalian klik lagi untuk yang edit patch note-nya udah ada gitu. Nah, jangan lupa juga kalian pilih outputnya yaitu adalah folder nanti di mana hasil build nya itu disimpan gitu. Jadi di sini kalian tinggal pilih aja untuk lokasinya di mana. Misalnya kalian klik di situ ya kan misalnya di volume E uh, mungkin di sini saya akan pilih di sini aja deh gitu. Kita akan oke okay, gitu kan. Dan setelah itu kalian bisa langsung klik build gitu. Setelah di build nanti uh, akan nunggu gitu sampai 100% biasanya kurang dari 5 menit sih biasanya sih. Tapi ya bisa tergantung juga dari PC kalian juga sih ya. Oke. Okay. Jadi di sini kita sudah uh, beres sih ya, untuk nge di sini untuk patchnya kita sudah udah beres bikin di sini langsung kita akan install aja ke PS4 ya oke jadi di sini kita sudah masuk ke PS4-nya gitu ya di sini kita akan langsung aja jalanin untuk yang uh, package installer ya baik itu di Gold Hand atau mungkin di Debug Settings gitu ini kita akan package installer uh, untuk namanya tadi di sini adalah uh, EP 900 ya untuk saya gitu di sini kita akan uh, pencet bullet aja dan di sini kita akan langsung menginstall gitu untuk Bloodborne-nya gitu dan setelah itu kalian bisa langsung jalanin coba untuk platformnya, uh, seharusnya sih untuk patchnya udah terinstall gitu di bawahnya tulisan ada tulisan 60 fps by um, Lance McDonald. Ya kan, atau mungkin main fight dragon mungkin ya namanya. Uh, di sini kita akan tungguin aja sampai muncul untuk yang pilihan online atau mungkin offline ya, play online atau offline. Oke, okay, sini kita akan play, play offline aja Dan di bawahnya udah ada tulisan gitu Untuk yang uh, patch 60 fps ya Sini mungkin kita akan continue aja lah Untuk uh, coba ya Untuk ngebuktiin gitu Apakah 60 fps atau enggak Seharusnya sih kelihatan ya Karena beda gitu 30 fps sama 60 fps Apalagi kalau side by side Atau mungkin dibandingin Sisi-sisi-sisi uh, gitu sisi sisi Ini kelihatan sih Lebih lancar gitu Dan ya memang saya ini uh, Main di Elgato juga Jadi fps-nya kurang gitu Dan ada sedikit patah-patah juga karena ya saya memang main di Elgato gitu jadi nggak langsung ke monitor atau ke TV tapi yang saya rasain sih ini jauh sih sama saya uh, dulu pas main Bloodborne enggak semulus ini gitu dan ya, jadi untuk pesnya berhasil terinstall dari 30 menjadi 60 ya mungkin kalau kalian main di TV 720 atau mungkin di monitor nggak kayak Elgato gitu ya nggak kayak saya nggak kayak saya main di Elgato mungkin ya bisa langsung uh, bisa langsung lihat gitu perbedaannya antara 60 fps gitu sama 30 fps jauh lah perbedaannya. Lumayan gitu double fpsnya Dan ya setelah itu kalian bisa langsung coba aja untuk uh, main gitu. Dan kalian juga bisa langsung nyalain aja untuk yang antivirus tadi gitu. Untuk yang uh, Windows Defender-nya bisa kalian nyalain lagi. Untuk software-software tadinya bisa kalian hapus aja gitu. Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya. Dan teks for Bye-bye.